Hasil pertandingan Real Madrid versus Shakhtar Donetsk. Real Madrid TV telah merangkum hasil pertandingan antara Real Madrid versus Shakhtar Donetsk dan berikut hasil ulasannya. Jarang diunggulkan di Liga Champions, Real Madrid sama sekali tak merasa tertekan. Pilar Real Madrid Lucas Vasquez merasa jika ada tekanan kepada timnya sebagai juara Liga Champions musim lalu. Namun, ia merasa timnya sama sekali tak memikirkan hal tersebut. Musim lalu, Real Madrid di bawah Carlo Ancelotti telah menikmati kesuksesan di Lidnas Kompetisi. Mereka sempat memenangkan Piala Super Spanyol, Liga Champions, dan La Liga di musim lalu. Khusus di ajang Liga Champions, kembali juaranya Madrid membuat mereka menggenapi catatan dengan torehan 14 gelar. Bahkan, pada gurun waktu 2017-2019, Los Blancos pernah memenangi 3 gelar secara beruntun. Namun dibalik dominasi Madrid, tekanan kepada tim untuk tampil baik di setiap kesempatan Liga Champions selalu terbuka. Vasquez merasa hal tersebut justru terus memotivasi timnya agar tetap lebih baik. Dia merasa, jika tekanan yang ada pada tim untuk terus mendulang kesuksesan, bukanlah sebuah hal yang perlu dipikirkan. Liga Champions bukan dimenangkan karena keberuntungan atau adanya kesempatan. Setiap edisi akan terasa sulit dan ada kebanggaan untuk memenangkan kompetisi. Kenyataannya, apa yang mereka harapkan dari kami bukanlah tekanan. Hal tersebut adalah motivasi bagi kami. Pocok jebolan La Fabrica seperti diwartakan marka. Andai menang dalam match ke keempat Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk di Polandia, Rabu 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat, Ros Blancos resmi mengamankan satu tiket ke fase gugur. Jumpa Shakhtar, pilar Real Madrid diragukan tampil. Pilar Real Madrid Vinicius Junior diragukan tampil melawan Shakhtar Donetsk pada matchday ke-4 Liga Champions. Di tengah pekan ini, pemain asal Brazil turut ambil bagian kala Madrid berbangko Polandia untuk berhadapan dengan Shakhtar. Namun di akhir pekan kemarin sang pemain sempat mengalami cedera ringan. Kala Madrid menang 1-0 atas Getafe. Selain Vini, Carlo Ancelotti juga akan membawakan Karim Benzema yang sempat absen melawan Getafe. Pelatih asal Italia memastikan Benzema tersedia jelang laga melawan Shakhtar. Pemain asal Perancis siap mentas sebagai starter. Meski begitu, dengan jadwal pertandingan yang lumayan padat jelang piala dunia, Carlo Ancelotti harus pintar-pintar memaksimalkan potensi pemain di skuadnya agar nama-nama yang mentas di ajang 4 tahunan itu tak mengalami kelelahan. Vini adalah satu dari pemain yang saya evaluasi bisa bermain. Ia akan melakukan perjalanan tandang. Karim Benzema juga sudah membaik. Ia siap main bersama Toni Kroos dan Verlon Mendy yang juga telah bugar, ucap Ancelotti. Ada kemungkinan Vinicius akan digantikan Karim Benzema jika pemain asal Brasil itu diistirahatkan. Namun andai Vinicius dimainkan, maka Rodrigo Goes duduk di bangku cadangan. Di sektor gelandang, Toni Kroos siap kembali tampil di lini tengah dan mempersiapkan peran Eduardo Camavinga. Fitnya Mendy juga akan berada di sisi kiri dan David Alaba bersiap untuk kembali ke posisi tengah. Encelotti bahas soal perpanjangan kontrak Cross Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti membahas mengenai masa depan Toni Kroos. Sang pelatih menyatakan serahkan masa depan kepada gelandang asal Jerman tersebut. Kesepakatan pemain veteran saat ini berakhir pada akhir musim dan ada klaim dia bisa pensiun. Dia sangat baik. Secara fisik dan mental, dia selalu memiliki senyum di wajahnya. Dia tidak pernah marah, dia tidak pernah merasakan tekanan. Rasanya sangat aneh bagi saya, saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak gugup dan dia mengatakan tidak, katanya. Pembaruan ada di tangannya, jika dia memutuskan ingin memperbaruinya, maka semua Madridismo senang, selanjutnya Sementara itu, arsitek berkebangsaan Italia tersebut juga membantah para pemainnya sedang mengatur kebugaran mereka. Saya rasa tidak, mengetahui para pemain mereka ingin bermain. Kami harus mengevaluasi kelelahan dan baik, kami bermain setiap tiga hari. Pemain tidak begitu tulus dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja meskipun dia baik-baik saja. Lelah. Terkadang tidak jujur dalam pengertian ini menyebabkan cedera. Saya lebih suka mereka jujur. Jika mereka lelah dan mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka lebih suka berhenti, kata sang pelatih. Hanya dua pemain yang memberitahu saya itu dalam 30 tahun. Satu adalah PP di Final Liga Champions dan yang lain si Dorf, dalam pertandingan Liga. Tutup Encelotti. Komentar Brahim Diaz terkait kemungkinan dia kembali ke Real Madrid. Pemain bernomor punggung 10 itu saat ini sedang menjalani tahun keduanya dalam masa peminjaman selama 2 tahun di Milan dan Rossoneri akan memiliki kesempatan untuk menebusnya pada musim panas mendatang. Biayanya 22 juta euro dan ada juga pembelian kembali untuk Real Madrid. Berbicara kepada Sky Italia setelah pertandingan tadi malam, seperti dikutip oleh Milan Dias berbicara tentang masa depannya bersama klub. Dia menyatakan bahwa dia sangat senang di klub, tetapi juga menjelaskan bahwa dia fokus pada saat ini. Saya sangat senang di sini di Milan. Mereka mencintai saya. Sekarang saya di sini dan saya ingin melakukan segalanya untuk membantu tim dan membuat para penggemar bahagia. Masih harus dilihat apakah Milan akan menembusnya tetapi jelas bahwa Dias perlu terus seperti ini agar hal itu terjadi. Sebelum pertandingan kemarin, tidak banyak yang menganggap opsi pembelian 22 juta euro relevan. Pemain gelandang AC Milan, Brahim Diaz, tidak yakin dengan masa depannya. Brahim Diaz menargetkan untuk dipanggil dalam skuad timnas Spanyol di Piala Dunia 2022. Brahim Diaz tidak tahu apakah ia akan kembali ke Real Madrid pada akhir musim atau tetap di Milan. Yang dia pikirkan adalah mencoba untuk memaksa yang masuk ke skuad Piala Dunia Spanyol dengan membintangi AC Milan.